4 siung bawang merah 6 siung cabai merah 4 cabai sedikit terasi, setengah sendok teh garam dan satu sendok makan masako minyak ya, itu makan cabe dan bawang putih bahan lainnya simak ya video Masukkan ke dalam ulekan Mari kita ulek Masukkan bahan dalam ulekan ya guys Sampai lembut Ya guys Ini capai sudah halus Kita goreng dulu ya guys Jangan lupa masukkan Minyak secukupnya ke dalam Wajan Hai, sudah ya, guys. Masukkan nasi ke dalam wajan ya. Setelah itu, kita bolak-balik lagi supaya merata. Kita ke dalam wajan kira-kira aja ya, guys. Kita kalian ya. nasi sudah jadi, guys. Jadi nasi. Kan tomat, telur, dan timun kita coba dulu ya. Rasanya, mari kita coba masakan sore hari ini.